Ada email masuk nih, lapor bahwa kelompok Excel yang diburu selama ini tinggal dekat sini. Mereka selalu melakukan hal mencurigakan. Saya harus cepat-cepat ke rumah kepala nih. Assalamualaikum, silakan duduk Begini pak halo, kita Si Excel Sudah ketemu lokasinya Benarkah seperti itu? Apakah tidak hoax? Pak pak Saya sudah cek oh, Kalau begitu Saya akan memanggil Samson dan Kai halo, Samson halo, ke sini Ya Jangan lupa ajak kain. Hal penting ini. Jadi kamu harus di sini secepat mungkin. Ya, boleh salam. Itu mereka. Ini yang Ini Tapi kita bawa dulu. Kau anjing, Salam Waalaikumsalam. Ada apa kami dipanggil Pak? Begini, Dimas mendapatkan laporan, si Excel buronan kita berada di kota ini dan kita harus segera meringkusnya dan jaringannya. Lalu bagaimana langkah kita selanjutnya? Saya perintahkan, Kail menyamar dan memata-matai Excel. Di mana lokasinya Pak? Dimas akan menjelaskannya. nya di Jalan Salah Nama-Nama Lengkapnya saya sudah kirim ke Kain Oh iya, jangan lupa kirimin saya Laporannya Siap Pak, saya ingin pamit Oke, silahkan Lalu tugas saya apa Pak? Kamu siapkan senjata Baik, saya siapkan dulu Segera ke sini setelah selesai. Tunggu info kain. Siapa? Ya. tenang saja, saya akan kasih kamu 10 persen oh, sedikit banget saya kasih 15 persen, gimana? oke, okay. deal kemana saya hantar? perumahan awet nomor 6 jalan penuh drama awet, kalau kamu tidak sampai saya habisinya kamu oke, okay, tenang. tenang cepat pergi, tenang Bang, bang, anterin saya. mana mas? Nanti saya tunjukin arahnya. masuk nih lah membuka dan membaca email <Arcane> niveau... <m solemn cars> saat kemana excel assalamualaikum ya jangan Uh... Ulang, ulang, ulang, ulang. Jodoh ini. Jodoh, jangan kau. <tutuk> <tutuk> oh, <nggak berik. tutuk> ya ulang, ulang. Uh, tiga Wewak tapi, Halo, tiga, saya apa-apa Baik, saya siapkan <tik> baik saya siap, siap, siap siapkan dulu ulang ulang saset saset uh, <laughs> baik lanjut lanjut baik baik saya siap, siap baik siapkan dulu ulang ulang wow hai stuck ulang masa Yo Yo Yo Yo pegang Yo Yo Anu ini kok? Kamu harus antarkan jangan jangan, jangan udah kamu udah harus antarkan barang ini ke ke Koko. Gimana dengan komisi saya? Tenang saja, aku saya akan kasih kamu tujuh puluh persen. Oh jualan, re-re. Lu madan lu madan kamu harus itu. antarkan ba barang ini ke koko. Gimana hmm. dengan komisi saya? Tenang saja, hmm. saya akan kasih kamu sepuluh persen. Ah, sedikit banget udah dikasih. malah enggak? <tuk> <tuk> rumah Tawit. Ke perumahan Sawit <tuk> <tuk> sawi nomor lima. Li Mau diantar enggak? Kan? <tuk> ah. Ah. Di ke rumah perumahan Sawit. Nomor 6. jalan penuh drama. Oke oke ulang oke mulai oke action. Kemana saya hantar? Oh dulu makanya belum belum ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang mau <laughs> yang tadi? Tuh Tawet nomor 6 Jalan Penuh Drama 21. Oh, saya rumah rumahan Tawet nomor 6 Jalan Penuh Drama. kalau enggak saya Kalau enggak, <laughs> <Bulan, laughs> <bulan. laughs> kalau Pulang, Ada. Bola, nomor 6 Jalan Penuh Drama. Awas kalau enggak, pak. Kenapa Anda pegang-pegang <coughs> <begini? sih> <gulai> eh, eh, oh, kalau saya belum mengatakan uh, action belum ya. 3 2 1. Action. Kemahal saya hantar? Perumahan nomor 6 Jalan Penuh Drama. Awas kalau enggak sampai tercap ten te te te te te te Ya. Oke. Bang Bang. ketawa dia. Bang Bang. saya. Mau mana, Mas? Ketawa ini re re yo i no bang bang kantor yang saya bang bang anti Oh I on the target now